Sebaliknya waspadai jika USD Yen bergerak bearish dan bertahan di bawah area 115.200, karena ada potensi USD Yen berbalik bergerak bearish ke sekitar area 114.932. Sekian analisa forex untuk tanggal 8 Maret 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983.